Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pagi ini saya yakin ini akan ini jam digital ya jam digital modi ya glowing led ini bentuknya seperti piramida ini harganya murah hanya 35.000. ribu ini untuk kita setiapkan baterainya ini pasti ini baterai saya kasih tiga ini karena isinya tiga baterai aman ini adalah ya, baterainya Masih Ini ada petunjuknya Anda bisa lihat Petunjuk ya Ini jamnya kita cek dulu ini Nah, harganya 35.000 kalau baterainya 3 berarti 40.000 ya. 40.000 sudah termasuk baterai. Kita masukkan dulu, nah, masukannya enggak sembarangan. Nah, ini. Nah, ini, bolak-balik. Maksudnya gini. Kita ginikan ini baru masuk pas. merasa tentunya cukup sekian. Terima kasih untuk subscribe, like, comment, share, dibeli ya pastinya. Sudah juga. Terima kasih, Tuhan